Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum uh, buat channel ya. Yeah. anjay <laughs> karena jalan sini tuh licin. licin. Oke, okay. udah sampai guys di sini guys. ini lagi pada istirahat nih. suppose make channel asma belok ke channel ya, enjoy, enjoy dulu guys, boys. Oke okay, sekarang kita mau ke tempat yang dimana lokasinya itu dekat uh, kota, uh, bukan deket sih ke kampung tapung gitu ya. Katanya kotanya ini eh kota tempat, itu <tik> <tik> katanya tempat ini banyak pepohonan Apa ya Kayak Bini. pinus gitu Disebutnya ini tempatnya itu Pasir koca -e. Nah ini jalannya treknya itu turun dulu Nanti juga naik lagi gitu Jadi kayak Apa ya Turun naik ketika turun naik Ketika turun <glove> Ya kesini kita jalan kaki mulai dari rumah rumah teman gue sing lah gue yang nitip motor di sana pokoknya. Ini start dari sini awalnya nih. Nanti kita nyampe di sana nggak tahu berapa menit kita videoin aja nih, sampai berapa menit sampai. Oke, sekarang tuh kita mulai trek asik trek jam berapa ya? Jam 10.52 berarti jam 11-an lah. 11 kurang 18, eh, 8 menit Oke okay. ah Capek Iya eh. Gue tuh gak olahraga guys Jadi gue tuh eh, Jalan sedikit juga Oh, oh my god pokoknya <laughs> Oke okay. Ini ada kayak tempat penampungan air Apa ikan gitu tahu ya kayak penampungan air deh nah. Astagfirullahaladzim Ini lokasinya itu di Tapos guys Oke Oke Nah kayak gini nih Pokoknya di Tapos Kalau kalian mau kesini tuh Patokannya itu Patokannya itu Ini apa Pokoknya patokannya itu di ini di apa, lapangan, tapos, nah belok-belok kiri aja. Oke kayak gini nih, nanti kesini naik nih. Udah ada jalannya, disediain di jalannya gitu, sama. Ya, mantap lah pokoknya, di situ ada petani tuh. Ada petani guys. Hmm. Maaf ini hp-nya burik, hp-nya burik, kameranya burik, karena ini pakai menggunakan kamera HP. Coy. Oke, kita diam dulu di sini. Kita diam dulu di sini. Pokoknya tadi itu kita tuh dari atas, tuh dari atas sana terus ke sini. Nanti kita mulai lagi nanjak ke sana. Nanti kita refreshing di sana. Oke oke okay, tadi kita tuh diam dulu di sini mau ngambil air di sini sama mau wudu di sini soalnya kita ini udah jam 11. Nanti kita langsung salat aja di atas itu ya. Oke, okay, kita mulai treknya. Seperti ini treknya udah ada jalan kayak ada bambunya gitu. Jadi enak gitu. Enggak kalau udah kayak ada tangganya gitu, guys. Okay, itu udah duluan. Ada ini tempatnya itu nggak kayak tempat curug ya, ini tempatnya kayak tempat santai-santai, kayak buat spot foto. Kalau uh, prwet di sini sih emang cocok banget. Di sini tuh nggak bayar, nggak ada penjaganya juga, jadi gratis gitu. Ada. Ini jalannya udah kayak kayak gini aja tuh. Ini licin kayaknya bekas malam. Soalnya semalam itu hujan guys. gue uh, nanjak danjak uh, sekarang tuh hari Sabtu <laughs> oke okay, kita harus hati-hati ya jalan lewat sini karena jalan sini tuh licin kita tuh harus hati-hati Ya. Kita harus pelan-pelan ya di sini ya. Ada, Sama pokoknya harus hati-hati aja kita gitu ya. Harus konsentrasi, oke. Okay. ini begini situasinya jalannya. Nanti kita tuh tadi tuh dia, di bawah ya. Udah jalan ya setengahnya lah. Setengah perjalanan bentar juga nyampe. Aduh. Aduh. Aduh. lumayan sih buat olahraga pagi gitu jogging ya. di pasir Peja itu uh, banyak pepohonan pinus gitu buat santai-santai enak lah. pokoknya kalian kalau ke sini tuh gak bayar, gratis loh pokoknya. Aduh. Aduh. oke okay. semangat semangat, kita harus semangat guys demi kita nyampe tujuan gitu. Kita aku udah nge-ngehan gini. Ya? <laughs> Oke fotonya, ini jalannya mantap sekali sih udah bagus lah. Paling tinggal di Rono Pasir aja. Ini kalau di sini tuh sejuk, emang ya udah sejuk gitu. Enak lah, sejuk, sejuk, gimana ya? Sejuk-sejuk kayak di kulkas gitu ya. Oke. Tungser ide enak ya? Pengenai pemandangannya enak gitu. Cocok, kalian buat ke sini tuh kayak buat ngudut, ngopi. Cocok lah. Emang sih di waktu kemarin tuh di mana? Di Curug Ona itu emang udah emang bisa gitu buat ngopi. Tapi kau kalian ke sini tuh kesannya beda gitu. Kita harus hati-hati karena kita ini mengambil track baru gitu. Apa ya disebutnya oh. ngopi? Open B open track bukan open bo <laughs> oke okay. oh, buka jalur pokoknya iya yeah, open track artinya itu buka jalur gitu <laughs> oke okay, hati-hati guys asik kita licin ya jalannya ini hati-hati kalian harus pergangan. pegangan pegangan dan seperti gue bilang tadi, kita tuh harus menggunakan teknik-teknik merangkak seperti spiderman ya oke kita udah, udah sampai guys oke mantap Begini ya. nah mantap guys keren keren keren begini uh ini keren buat spot foto mantap nih guys mantap itu ada orang-orang guys orang-orangan sawah. Oh lagi main bola guys sekarang oh, mantep. Kita nyembut ya kita ke disini aja. Itu kayak anak kecil aja lagi. lagi main bola. Eh uh, gol gol. Kita istirahat dulu aja. Karena kita udah sampai di sini cok. Oh welcome back to footballer ms. Kita udah mantep ini Tuh mantep guys. Oh oh oh oh. <laughs> udah, udah keren nih guys hmm. Oke, okay. udah sampai guys di sini guys Nih lagi pada istirahat nih udah Seguh sangat capek ya Pada jalannya cuman ya Nggak terlalu jauh juga sih Cuman kayak kecil aja gitu ya Hadah. Udah capek Aduh ini cocok buat kalian uh, misalkan mau prewedding. Cocok nih kalau foto-foto di sini. Kayak angle angle tuh dapet gitu kalau mau foto-foto di sini. Gitu. tuh gitu ya. <tuh>. Oke, okay, gue ini mau, pre uh, mau prepare dulu, mau ampar-ampar lah, ampar-ampar mau disiapin semua. Takutnya dia, eh, takutnya mau ngopi mau apa. Kita tahu ikutnya dia mau ngopi mau apa kita siap-siap dulu aja lagi pasang emak gue mau pasang kompor aja ya buat masak gitu ya buat makan buat bikin, buat bikin mie gitu. kan harus ada kompor kalau gak ada kompor itu gak bakal bisa bikin mie karena harus ada panas untuk menggolakan untuk mendidihkan air gitu ya <laughs> oke okay. gue mau santai-santai dulu aja ya oke okay. begini Suasananya. Suasananya begini mantap ya. Mantap mantap. Ah! <laughs> Oke. Okay. So, Santai-santai dulu aja ya. Mantap sih ini. Tuh. dapat banget tuh pokoknya di sini. Itu ada yang lagi main bola. Kita kalau kita kameranya ke atas itu. Buh, mantap pokoknya mantap pokoknya ini ada ada mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap ya pokoknya ini aduh gue santai santai dulu gue masuk masak masak Masa dulu kenapa? kalian lihat aja pemandangannya aja ya lihat pemandangan bagaimana kalau kalian kesini mau ngambil angle di mana gue Angin kasih okay, gue kasih visualisasi ya oke okay. Oke segitu dulu aja ya video dari gue pokoknya kalian udah tahu kesini ya. Kalau kalian pengen kesini, pokoknya di jalan Tapos. Nanti ada lapangan, kalian belok kiri terus tanya-tanya gimana sih jalan uh, ke sini. Nanti kalian tahu tanya-tanya aja ke warganya. Baik-baik kok kesini tuh yeah. ya. Pokoknya kalian kesini aja gitu, nggak bayar, nggak gratis, nggak ada penjaganya, nggak ada gratis di sini coy, gratis pokoknya. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari gua. Dan jangan lupa kalian like, share, subscribe. Kalau kalian mau komen, komen aja. Komen apa kek kalian? Serah mau ko ko eh, kons kons bebas bebas. Ah, ya. <laughs> segitu dulu aja ya. Oke, dadah, bye bye bye.